Halo sahabat Thomas Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang table. Kalau sebelumnya kita hanya kenal atribut border, di video ini kita akan pelajari atribut-atribut lainnya. Yang pertama kita akan berkenalan dengan atribut bg color. Ini untuk memberikan warna di table-nya, misalkan saya berikan warnanya merah. Maka ketika dijalankan tampilannya... Kita punya tabel dengan warna merah seperti ini. Kemudian untuk bordernya kita juga bisa ganti warnanya menggunakan atribut border color. Saya berikan warna putih. Maka kita jalankan sintaknya, kita akan lihat hasilnya tabel ini bordernya berwarna putih. Untuk mengganti Ukuran dari tabel kita dapat menggunakan atribut width dan height. Misalnya width-nya saya berikan ukuran 1000 piksel. Dan height-nya saya berikan ukuran 100 piksel. Maka ketika dijalankan sintaknya, kita akan lihat tabelnya berukuran 1000 piksel dan 100 piksel untuk height-nya. Untuk posisi dari tabel kita dapat menggunakan atribut align. Kemudian kita tuliskan misalnya posisinya ingin di tengah berarti value-nya center. Nah ini sudah tampil ya tabelnya berada di tengah. Selain itu ada atribut cell spacing dan cell padding. Kita lihat ya pengaruhnya di mana. Kita tuliskan cell spacing. Misalnya saya berikan ukurannya 100. Maka ketika kita lihat ada spacing seperti ini sebesar 100 pixel. Nah ini adalah cell spacing. Selain cell spacing ada cell padding untuk di bagian kontennya ya cell padding saya berikan ukuran juga 100 pixel supaya terlihat hasilnya ya teman-teman jika kita lihat hasilnya kita ada nah ini cell padding 100 pixel seperti itu untuk warna kita bisa terapkan pada bagian TD atau TH ini jadi kita bisa berikan warna untuk uh, pH ini, misalkan bg color, warnanya white blue gitu ya. Jika kita jalankan, maka bagian header itu akan berwarna biru, seperti ini. Jika kita ingin menerapkannya untuk semua header maka kita posisinya jangan di TH tetapi kita tempatkan pada bagian PR. Karena jika ditaruh di TH berarti kita hanya menerapkan pada bagian ini saja. Nah, seperti ini. Saya kecilkan dulu spacing-nya ya agar tampilannya tidak seperti itu. Saya kasih satu aja ya. Nah, seperti ini ya. Kalau dirasa kurang besar ya boleh berikan 10 gitu ya. Untuk spacing -nya. Baik. Kemudian kita coba lagi BG Color untuk bagian misalnya yang jalan raya ini ya. Saya kasih warna green maka pengaruhnya hanya untuk bagian jalan raya saja. Seperti ini. Ada atribut lagi yang bisa kita coba, yaitu atribut align dan fill align. Perbedaannya di mana? Misalnya saya di data ini, saya berikan atribut align. Posisinya saya ingin di bagian sebelah kanan, berarti align right. Kalau dilihat hasilnya, maka tulisan Meliana itu ada di bagian sebelah kanan. Nah, kita bisa atur juga fill line untuk posisinya. Misalkan kita mau taruh di lebih atas ya, di kanan atas, maka kita gunakan atribut fill line. Fill line-nya dengan value top. Maka kalau dilihat hasilnya, Nah ini tidak terasa karena ada padding ya. Saya coba kurangi paddingnya. Hate nya saya naikkan. Nah sehingga hasilnya lebih berasa ya teman-teman. Dia posisinya akan berada di sebelah kanan atas.